Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya channel Iwan spasi MPP27 nah dan sekarang gua bakalan ngejelasin aplikasi penghasil dolar ini beneran loh teman-teman dan udah ngebuktiin dan gua udah pernah ngenarik dolar dari aplikasi ini Dan sebelum gua ngelanjutin Membuka aplikasi penghasil daun Jangan lupa klik Subscribe Like Dan komen juga buat teman-teman yang gak paham ya teman-teman ya Dan nah, sekarang gua bakalan buka PlayStore Oke okay. Playstore Google Allsmart Nah ini sebenarnya udah gua install teman-teman Dan gua udah Lumayan lama sih makanya Dan gua buka Sekarang ya teman-teman eh. Nah tampilannya seperti ini Teman-teman Oke Nah ini dia Ini allsmart Nah sekarang Dollar gua udah 4,50. 4,50 ya, ngedain tabel ribu atau berapa itu teman-teman ya. Terus sekarang gua bakal buka ini nih. Nih, di sebelah kanan nih, yang paling pojok nih teman-teman ya, yang mini nih. Nah, ini dia teman-teman. nah dan cara mendapatkan dolar. Ini kita bisa klik di sini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, jika teman-teman yang baru download atau baru membuka aplikasi ini, dia bakalan enggak seperti ini teman-teman ya. Nah, dan teman-teman yang baru download buat seperti ini. Ceklis begini teman-teman. Dan bakalan nambahin dolar kalian Yaitu 1 dolar dan nah, kedua ini kalian ikutin aja nanti strukturnya kalau kalian download itu pasti bakalan ditunjukin lah teman-teman ya. nah ini bakalan dapat satu dolar dan ini juga begitu dapat satu dolar dan ini 0,50 dolar jadi semua total kalau teman-teman itu baru download itu 3,50 dolar teman-teman sekarang gua kembaliin lagi nah nah iya teman-teman <tuh> nah ini ini invite friends get 5 dolar ajak teman kamu bakal apa lima dolar teman-teman ya jika jika teman-teman kita yang kita ajak itu sukses untuk ngedownload aplikasi ini kita bakalan dapat 5% dari penghasilan naikkan teman-teman nah ini teman-teman dan ini satu lagi nah ini ini juga menambahin dolar kita nih teman-teman dan menambahin koin kita juga nih nih nanti kalau buat teman-teman yang baru dalat Dia bakalan merah nih teman-teman ya Bakalan sitar Dan ini akan berputar Dan dan semoga teman-teman dapat nah, Seperti ini nih Gambar burung hantu Ini ada 1000 dolar nih teman-teman Seribu -teman. dolar dikali 40000 ribu Kan lumayan teman-teman Nah dan ini Terigala atau sih ini teman-teman ya ini dapat 5 dolar. Dan gajah ini kita cuma dapat koin 300 nico, teman -teman. Dan panda ini 40 koinnya. Dan ini 10 koinnya dan ini satu spin. Oke. Okay. Dan gua bakalan ngejelasin gimana say, cara penarikan dolarnya ke rupiah agar dapat menghasilkan uangnya ya teman-teman kita klik ini Cashout dan ini vival dan ini teman-teman harus mempunyai 40 dolar untuk penarikannya dan ini amazon juga sama nah ini ini ada beberapa macam dan vival ada satu macam tapi teman-teman harus mempunyai 40 dolar oke okay. nah, ini teman-teman ya, Dan ini kita ulang lagi teman-teman Ini ajak teman kamu Maka dapat 5 dolar Dan jika teman kamu sukses bakalan dapat 5% dari penghasilan aplikasi mereka Jadi kita klik view nih Kita coba Nah ini kode kode kita nih teman-teman ya Jadi teman-teman bisa share ke PA, Facebook, Messenger Atau yang lainnya Oke, okay, dan ini gua ada satu nih teman-teman. Dan ini adalah kode. Kodenya nih teman-teman. Klik ini. Nanti teman-teman share aja ke Facebook atau Messenger atau WA, bakalan nambahin 5 dolar tambah 5%. Berarti ada 5,5 lebih gitulah teman-teman ya lumayan untuk tambahan dolar kita nih. Dan ini aplikasi udah ngebuktiin teman-teman. Gua udah udah pernah juga narik dari aplikasi ini, asli teman-teman. <tuh> Gua udah pernah narik dolar yang ada di aplikasi ini dan udah ngebuktiin teman-teman. Oke. Okay. <tuh> Dan ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum ngerti atau takut nggak sama aplikasinya, teman-teman klik aja nanti link yang di bawah yang gue sediain teman-teman ya. atau teman-teman yang belum mengerti masalah ini bisa komen teman-temannya buat bakalan merespon gak sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh